Mengenai perkembangan proyek WFP Water Action for People lereng gunung Selamet, insya Allah kita akan segera realisasikan. Terakhir tim BWA. Ke sana untuk melakukan survei teknis sebelum memulainya proyek ini. Kemarin kita sudah lihat uh, ke Curug Cantel sumber air yang cukup besar yang insya Allah kita akan mengalirkan sampai ke pesantren Atolibia dan Torbiatun Tolibin. Yang semula kita hanya membantu Pondok Pesantren Atolibia karena teknis di sana memungkinkan. Insya Allah, kita akan membantu dua pesantren yang ada di Kecamatan Bumi Jawa Atolibia dan Tarbiah Libit Mari sahabat wakaf, kita wujudkan kemudahan untuk mendapatkan air bersih untuk ribuan santri yang ada di lereng Gunung Selamat.